Dan... Kalian boleh untuk... Cut! Kalian boleh cut! Kalian boleh cut, guys! main Mati dulu, main Nyari lagi, Mai! Tolong! Kalian boleh... DICUT LAGI, GUYS!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 Halo, balik lagi di channel saya Feriz Yunardi dan kali ini gua bersama Siska Chawi. Dan kali ini gua sama Siska ingin uh, versus-versusan -versus ya sekarang ya. Jadi siji antara Siji sama Hostar sama Gurdak sama Selin. Jadi brand part ini gua akan pertarungkan mereka siapa yang akan juaranya paling enak di nomor satu di dengan lidah kita sendiri menurut kita iya dengan lidah kita hmm. sendiri oke okay. jangan lupa untuk di like komen subscribe dan di share di media-media sosial kalian dan pantengin terus youtube gua gua akan undi tiga orang pemenang di dalam giveaway gua dan hadiahnya apa masih rahasia pokoknya the best buat kalian ya. uh... Gua usah lama-lama lagi Yuk, kita coba. Mau yang mana dulu? Yang ini dulu kali ya, yang udah biasa. Yang selin dulu ya, selin yang pada umumnya kalian pada tahu lah ya. Ini selin harganya 42.000. sekarang dulu pertama kali gue beli 15.000. Iya, sekarang lebih. Eh 17.000. gue beli waktu itu 15. Oh, 15. <laughs> Oke, 17. nih, Ini oh. selin. Ini kita orang, semuanya 4 brand ini rasanya rasa original Makan hmm. Masih posis langit ya dia. Hmm. Untuk rasa, untuk dispi nya untuk ketebalan dagingnya, dia masih konsisten banget, siling Tapi ini gue Semua reko satu, tapi ini aku cukup ya reko hmm, satunya Cuman hmm, ya, biasanya ga cukup disini ya? Mungkin yang gue bikin lagi snewon <coughs> Oke, okay, yang kedua Serah Kosta hmm. Yang kedua dari pastor ya. Nih, bentuk ayamnya. Tuh, kita sengaja gak potong, enggak potong. Ayam lu standar-nya gak dipotong. Oh, standar dia enggak potong. Ada juga sih yang dipotong, tapi mm, yang terkenal yang ini yang enggak dipotong. Oh, gitu. Ini ya, ukurannya. Nah, jadi kok ada isinya? ada, cuma-cuma aja ya. Dari Wow, ini masih ada tulang-tulangnya? Iya, dia masih ada tulang. -tulang. Wah, wow, ini masih ada tulangnya guys. Oh. gua dapat lihat ada tepungnya no, doang Masih ada tulang nih hmm. guys. No. Masih utuh. Oke, okay, makan. Ya, bonus. Oh, iya, ya. <tuh> gak <dapet> bonus. <tuh> <tuh>. Ini enggak nggak ada tulang. Gue nggak dapat dagingnya sih. Ini hotpot dagingnya tebel banget ya? Mm -hmm. dia kayaknya ayam utuh, ayam jadi dada. Ayam, ayam ayam utuh dadak, terus dijepet sama dia. Mm -hmm. makanya tuh dagingnya tebelnya itu masih berasa terus ada tulang-tulangnya. dia bumbunya apa dalam ya? iya, pelit, itu. Enggak pelit gitu. Enggak, dalamnya tuh, intinya ayamnya dimarinasi dulu. iya, ya, pokoknya enak deh. dia luarnya rasa bumbunya dia original. Mm -hmm sama tepungnya itu, terus di dalam dagingnya itu ngereset bumbunya lagi bumbu originalnya lagi? iya ini enak. ini berapa duit? kalau di by online by Ojo uh, tadi berapa? Nah, laginya utuh nih lagi promo sih, 45 45000 rp dari harga? rp Oh. tebel banget, ini benar-benar utuh dagingnya Jadi ya sih nggak kayaknya masih juicy jadi nggak nggak kayak nggak terlalu biasanya. keras gitu oh iya. yang sampai kekeringan jadi keras biasa kan kalau dada itu cepet kering cepet kering terus dalamnya itu ini ya biasanya nggak dagingnya itu nggak nggak terlalu oke yang ketiga mau yang mana Sigi atau Gilda yang baru hits bisa lah kita cap cicip ya, cap cicip terbang kucup nangka busuk, baru itu kuda dalami kejepit pintu. Oke, okay. yang keempat siji. <tiba> oh yang ketiga, yang ketiga siji. Ini siji lagi promo juga, bayar one get one. Bumbunya ini banyak banget ya bisa deh iya banyak banget nih guys ini harga berapa ya tadi ya 29 kayaknya di 20 sekian nanti gue tulisin 20 berapanya kalau di ojol 29, 29 ya? ini jadi hari ini di tanggal 3 oktober dia lagi promo buy one get one jadi setiap pembelian chicken atau dori itu bakal dapat chicken skin okay. itu cuman di record doang ya ini gengs, makan ya Ini terlalu... terlalu ini ya kebanyakan tepung, udah yang ketepung terus, dagingnya itu dicincang, hmm. makanya itu kalau misalnya kekelamaan, hmm. jadi kayak alot alat hmm. alat sama terus ini bumbunya, nggak terlalu berasa, bumbunya nggak berasa cuma cuma bu <coughs> bubuk, bubuk cab bubuk cabedong yang berasa di ini, cuma asin-asin jadi kayak nggak hmm. ada peppernya gitu loh, just yeah. salt doang, nggak ada ketutup Cabainya kali ya bumbu cabe ya. Apa yang ngodorinnya di Salt doang, enggak ada kenternya. Jadi luat awas sih. Iya. Oke, okay, yang keempat ini ada Dildok yang lagi hits di 2020. Oke, okay, yuk. Mau kita load review ya. Kita udah review sih kalau misalnya kalian mau lihat nih ada di atas review Dildok. Nih, potongan dagingnya makan tuh, ya, oke. Wow. Tepungan, iya. pas lah, pung sama dagingnya, dagingnya juga cebol banget ini dada, soalnya enggak kering, kelihatan, kalau misalnya saya kan dia kelihatan agak berminyak, kalau ini benar-benar kering. Ini gua gue dapetnya pedes doang. Oh mungkin lu coba. Gak dapet bumbunya. Coba dulu yang lain. Terus bau tuh. Ini ini ini ini ada bumbunya nih. Ini templa bumbunya. Iya. Bumbunya. Ini yang sampingnya tikio. Ini level 1 di original paper and salt. Ini harganya tiga puluh Sekarang cabangnya itu ada dua, Yang satu di Klekot, yang kedua di Rawamangun. So itu nih mak, kurang. Daripada pada yang manisnya, dari pada yang manis. sama bumbu ya, Oh iya, bumbu goreng yang lebih enak nah, ya. Enak. Nggak cuma ini yang malah kurang asin, sih juga. Lo tadi rasain nggak? Ada sedang sih. Jadi bumbu goreng aslinya juga nggak ada rasa gitu apa kita harus minta request saatkan peppernya itu lebih banyak, daripada bumbu cabenya. ini tadi gua makan yang lumayan banyak juga, nggak berasa sih. cuman dari wangnya si cium mau pepper. pepper doang yeah, ya. Paper. berarti yaudah kita akan menilai empat produk ini yang mana yang paling The best, pertama, yang kedua yang mana, ketiga yang mana, dan yang keempat yang mana Yang pertama... tahu banget Emang kostar sih yang the best <tuhuerdo> Kalau misalnya yang dipotong kayaknya dia... tulang, gitu dia nggak ada ya? Nggak ada tulang, tulang. Kalau yang dipotong benar-benar tu... itu, dia yang kayak kayak gini, hmm. kayak gini semua hmm tapi kalau yang nggak dipotong kayaknya ada ini ya ada tulangnya ya. yang pertama gue sama siska ini kostar yang kedua adalah selin ya kan selin yang tiga jedak, yang keempat cigi menurut kalian yang mana yang paling kalian suka komen ya komen komen komen komen ketik terus dan ikutin terus youtube gue dan semoga kalian menang di undian gue menuju 1000 subscriber oke sekian Review gua versus antara Ostar, Celine, Gildak, dan Sigi. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe pastinya. Dan see you di channel-channel saya berikutnya. Dan bye-bye.